Dari Abu Mutiq, Syekh Abu Mutiq ini pernah beliau itu ngomong sama Syekh Hatim Al-Asom. Balaguni anakatakta'ul mafaziyah bitawakuli min ghairi Wah, ini telahnya sampai lah berita, Balaguni tuh, istilah nih Balaguni itu istilahnya Syekh Abu Mutiq ini mendengar. Isu atau cerita Tentang Sheikh Hatim Al-Asom Bahwa beliau Anaka takta'ul mafazi Jadi engkau adalah Sesungguhnya sampean Itu takta'u Mutus keberuntungan Jadi maf Mafazi ma Mafawis Itu masalah keberuntungan Jadi Bintawakul min zatin, dengan adanya anda ini tawakal kepada Allah tanpa berbekal apa-apa, pada waktu pergi ke Mekah. Kan kemarin itu diterangkan bahwa ke Mekah beliau sehatim ini nggak punya bekal dan beliau ini nggak punya kendaraan. Kalau zaman dulu itu kan onta kuda, beliau itu nggak bawa onta nggak bawa kuda, yang nggak bawa bekal apa-apa. Gak bawa uang, yang gak bawa makanan, wis, wong-wong, tok. Mek klamben, budal nang Mekah melaku. Kira-kira, antun yang empat tau, jadinya <laughs> Wis, nekat wis, aku tak nang Mekah, sangi kepingin ku, lu ngoh haji. Wis, gak bekal apa-apa, wis, pasrah nang Allah. Ini saya hatim, <laughs> tiru saya hatim. Budal wis, langkong mbo apa jari wis, apa jari. Kira-kira <laughs> wani -kira, nih, nasib wani ya. Nasi wani, ya. Kerowacaya sampai akhirnya ini <laughs> jadi bikin <dipikir> mikir, "wah, cek no, ya ragil loh, mah, cek loh, ragil nah ini jadi katanya." Seabomote ini sampai itu, motus keberuntungan. Kenapa? Karena apa itu? Kalau sampai dia perhitungan ke Mekah diperhitungkan matang-matang, terus kemudian bekalnya disiapkan. Inilah namanya keberuntungan. Apa? Soalnya Apa-apa sudah cukup Kan beruntung itu namanya Ini diputus keberuntungan ini Diputus Sehingga dia itu nggak pakai apa itu e, Perhitungan nggak pakai jaga-jaga nggak pakai bekal sama sekali Nah ini tanpa bekal mah Dia itu pasrah bongkokan kepada Allah Wis apa jari Allah Nah Mekah Akhirnya Kola hatim nah zaman tahu bekal saya itu bukan berupa uang bukan berupa makanan bukan saya persiapan dengan adanya kuda atau onta kalau sekarang ini tiket ya nggak punya tiket apa-apa bekal saya ini ketahuilah ada empat perkara bekal saya htm itu empat macam apa itu empat macam katanya saya apumote ini malah lah apa itu empat macam katanya Kola, bekal saya saat katanya Sheikh Hafim, aradun yawal akhirah Mamlakatan lillahi taala. Lah, saya mengetahui bahwa dunia akhirat, ya dunia sampai akhirat berarti kubur juga masuk kan? Iya, <laughs> barzah masuk. Nah, dunia sampai akhirat, ini mamlakatan lillah. Itu adalah tempat kekuasaan Allah, tempat kerajaan Allah. Ini kata saya Hatim. Jadi dunia ini seutuhnya ini semuanya ini milik Allah semua. Gak ada yang tidak dimiliki oleh Allah. Ini kekuasaan Allah semua dunia sampai akhirat. Jangankan dunia akhirat, ini juga kerajaan Allah, ini kekuasaan Allah. Ini bekal pertama. Karena ini kalau ini milik Allah semuanya, lah dia ini hanya bersandar kepada Allah. Ini sehatim. Kalau saya bersandar kepada Allah berarti dunia ini milik Allah kok. Bener. Ini kekuasaan Allah kok. Lelahis kekuasaannya Allah. Awak iman dari kekasih Allah, yuloh. Yang namanya Wali itu dikuasai oleh Allah. Jangankan tempat yang jauh kira-kira beratus-ratus kilo. Ya beratus-ratus mil. Atau bahkan beribu-ribu mil. Ini kalau Allah itu bikin mat wiyah. Apa mat wiyah? Dunia ini dilempit. Ya. Dunia, dunia ini dilempit oleh Allah. Kira-kira jarak yang sekian ratus kilo, sekian ratus mil. Atau ribuan mil ini jadi dekat apa enggak? Jadi lautan bukan penghalang. Gunung bukan penghalang. Kalau Allah ini menghendaki Bismillahirrahmanirrahim, langsung dari sini ke Mekah ini langsung lelap. Percaya nih, ki. soalnya ini ilmu duri, kira kiro sama ngandak nih. Kalaujak ngomongnya banyak wali-wali itu, wali-wali pernah itu, saya pernah dengar keterangan Gus Ud, Gus ud itu Waliullah jadab. Pakaiannya itu cumpang-camping. Cumpang-camping. Terus kiai-kiai itu apa itu mau pergi ke Bayi Hamid Pasuruan. Nah akhirnya dia itu kiai-kiai sama bilang gini, "Mosok Gus dijak." Jenenge ngoten, "Mosok Gus dijak." Ha. Ba'dhe ni ngomong, "Gus rupane rembes, boten mani." <laughs> Tapi apa kelakuan itu menunjukkan bahwa ngeremeno gus ut, gus ut rem, rem berat kak wani ngomong oten lumayan, <gulau> rem ngomong, ah wes akhirnya pisahnya ditilap noise, nggak ada cili, ay dianggap ada cili, ditilapah akan putel bes rombongan kiai, kiai tenggeni, yai hamid, nah begitu nyampe ndak yai hamid, gus ut ngingin pendengin yang arpe, nampok gang nih oh. Pun heh heh, nguyu -ya nguyu nguyu nguyu kiai, loh kaya beliau nih, berjalan Itu Percaya nih, Melaku nih kiwali, eh, <gulau> punya guru sekarang ini yang namanya Korib. wah beliau ini berjalan itu ini kayak kilat, Melaku, meronjok Nah ini saya juga pernah diceritai Ada kerabat yang namanya Pak Haji Amin Ini orang tuanya bude saya namanya Mbak Siti, Bu Juni, Pak Imam Ya Imam Kemana-mana beliau itu nggak pernah Naik, jadi Melaku Melaku Nanti-nanti, ya kayak gini loh Jadi dia beliaunya itu rupanya Bumi ini dilempit oleh Allah Sampai anak mesti ya, gak ono duka tu duit duit jadi penghalang sampai an gimana duit jadi penghalang sebab apa katanya maka duit duit ya kasih itu terhalang kan la duit apa jeningin duit bekal ya kasih duit kasih itu bekal ini jadi penghalang pelang lekak aulia ini jelas mereka ini uang atau bekal ini enggak ada enggak jadi penghalang karena apa langit Bumi, dunia, akhirat, ini adalah kerajaan Allah dalam kekuasaan Allah. Inti, iki koyo apa ceningi, nih ilu koyo sekkak, nih koyo cuncum, jaran itu. karo sing, sing, sing, sekak nih diangkat jelas, jarang nih pojok jok ini, Sakarpe pinggang, Sakarpe peung, koyalah. Le koyo malu diangkat jelas nih judul ini nanggeni kutomakah, adanya opo sampe ya. Jadi, so, hmm. uh, makanya ini beliau itu pat, punya pandangan, pendapat. tiap pendapatnya dunia akhirat itu adalah kerajaan Al Allah. Amin. Yang kedua bekalnya katanya saya Hatim Wa, wa hmm. Jadi seluruhnya ini saya pandangan saya seluruh makhluk. Kulahum keseluruhan, bah ikum mangkok, kutu-kutu walang atau gogendro tetehan, iblis setan, menungso, jin, priprayangan, gie, Malaikat. kayu, watu, semua makhluk, eh kulahum, nggak ada yang terbilang, nggak ada yang di beda-bedakan. Seluruh makhluk, ini pandangan saya hatim bahwa itu semua adalah abidallah. hamba Allah, iyalah Allah, itu adalah ingon-ingoni gusti allah piaraane au. kalau itu merupakan iyalahu piaraan nih gusti allah oh anu nol iku mangkok piaraan gusti allah sing gak dicukupi kebutuhan nih nah yo ini niki sering kali ngomong saman kuatir gak wedi gak iso mangan lambe sing nyuwek sinten lambe sama suwek kan lu Suwe di suwe karena Allah nah, Kalau Allah ini yang Yang merobek lambe sampean Kira-kira ngerobek lambe Aku tanggung jawab jawabnya apa orang? Aku huh? si Allah tanggung jawab Ya apa sih? Ngono kok ya wadi? Nggak? gak ma? Gak mangan Salah Pandapati itu adalah seluruh makhluk Ini adalah piaraannya Allah Ini seluruh makhluk adalah apa itu hamba-hamba Allah makanya ini enggak ada yang enggak bisa mah makan. Masa nolongongan Mekah gak berbekal. Ini ini kalau ada panganan. Oh ya bingung. Ini sinatitan Mekah itu. Gak geng. kono kira-kira oh yang gak makan geng. Maksudnya enten. Seduanya ini malah panganan halalan. Halalan oleh sama si maji. Waduh wah kayak konten ran. Zaman buto opo sih foto minuman, foto kormo, foto kedang, foto oh nongde kono kafe, lahir kalo gak bekal sama-sama peteng sampaian berdoa sakit mangani kono, nyunggu nukoraaan, ini zaman modern, lah zaman ini sehatin lah, zaman zaman si sepi lah Mekah, lo niki mau kendel kok, gimana? Makanya pendapatnya. Yang ketiga, arol arzakoh wal asbabakul habiyadillahi azza wajalla dan saya punya pandangan bahwa seluruh rezeki dan beberapa macam sebab-sebab Nah kita ini kan tergantung dengan sebab sih Mungkin betul Wah sebabnya awal-awal-awal-awal-awal <guruh> Makanan sebabnya awal-awal-awal-awal Bisa nindu-duwe Sebabnya awal awal duit -duit. Sebabnya awal sebabnya awal Sebabnya Wah ada banyak-banyak sebab ini Seluruh rezeki, seluruh asbab-asbab Ini semuanya itu berada di tangan Allah Anak tangani mau apa pendek tangani Allah. Ah, Allah. Sampai kira-kira tergantung nang ini tangani mau sukses kira-kira sampai katimangan nonton dari di Pulau Soro di sini nang tegal. Gimana? Yeah. Di Pulau Soro di sini nang tegal. Oh, ngar Ngaritau. Oh, Makulang gimana? Yeah. Longge. Saya itu nih mengalih tergantung nang ini gusti Allah kampenak. Seluruh rezeki seluruh yeah. Asbab semuanya ini berada di tangan Allah, oh. Allah bukan di tangan wong suke, bukan di tangan wong pangkat. Maka nih, hmm. sampai niku aja wedi-wedi. Mula niku wong-wong padha wis taat kali pemerintah walaupun niku gak bener. Kok contoh nih ngene, dalile nikuan iki wayahe-wayahe Covid nih, Nah, kok takoni kenapa kok kan ngene? Jawab e ati ulama wa, wa ulil amri minkum. Itu Padahal anak kelanjutannya ayat nih bu. Fa Apabila kamu berselisih, paham, beda pendapat dengan perpenta, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Ro Jadi artinya taat kepada Allah dan Rasul ini mutlak, nggak bisa diganggu gugat Mutlak jeret. <susur> Tapi taat kepada pemerintah ini nggak mutlak, bisa saja beda pendapat. Jadi pendapat ini saya wow. tahu Pemerintah menganjurkan Awas virus corona Mematikan singkulo saya e berpred Mungkin Pak Sebab kita nggak ada keyakinan sing sakit mati ini menggusti Allah Gusti Allah Lihat Pak Tuan Kalau contoh ini Terapkan physical dist dist apa distancing Wah, Seolah dijual jarak sak meter 1 meter Kalau tidak Mekar, mekal ditiru kalau ondeh ini Turki, Turki ditiru. Kalau yang betul masalah nopo kalau yakin dengan keterangan yang gusi Allah kali Rasulie. Kalau pelajari solat di jarak-jarak tinggi ini apokano di Quran hadis, gak ono. Mengkaji Nabi Dawuh hadis soheh dan Sokekeh, niki para ulama gak meragukan. Niki utan Bukhari diterang kali Sahabat Anas bin Malik. Niku Sawu sufu fakum fa inatas via tas sufu femin ikomatis solat dasar cari salat solat mengenal joko di jarak jarak nu tuh jarak jarak ini gulu tentang ujar topo kok men solat di jarak jarak dia jadi manut pemerintah oh, pemerintah gak cocok kalau dasar Quran hati kok dititno di, di, tanya kalau gian kalau lawan konten enggak, Berarti lawan jadinya mau oh, ya, ya, harus harusnya oh, gua dikosipi. bapak digosipi. ini memang dari Kiai ini gua seharusnya Kiai ini bu, kan, ngapung gak, ulama itu seharusnya independen, harus independen. jadi tidak terkait dengan kepentingan siapapun, termasuk pemerintah, tidak terkait dengan golongan, semang bisa merab. Kiai Sapuja yang model mau ini. Jenis. Tenggerici kan? Hmm. Kulon nih terkait pemerintah. Kulon buat hitungan kali golongan. Mau ten lu. Jadi kulon ini independen. Sebab nih kulon pegawai ini gusi Allah. Makanya kulon ngomong nge sesuai dasar gusi Allah. Saya kredit rempoh. Hmm. Lale ulama berbicara di atas dasar. Nih Insya Allah mana uang nih bingung. Karena bingung deh. ini gua gak berpegangan dah. Dasar, dasar, dasar, sih. dasar corona akhirnya bingung. Mari PSBB marut marut sebuah melmeneh istilahnya new, new normal. Oh lo no bingung kan dengan ini marupis meli nur normal kasito balik kucing diadakno PSBB mana? Oh raya no, yeah, nih. Kira-kira ini dia nggak nggak paham nih kemana? kurang orang coba cepat pegangan Quran hadis. Cara iman kepada Allah ini adalah ayat Allah. Enggak sama nak tenang. Tenang buat Saya yakin kok. Ente ente ini gak bakal kena virus kok, Allahumma amin ente ini gak kena virus, Wong oh, mongkolobingin niku kolo sampe tenggeni kakang kulo, kacilut vina kakang kulo ye, niku a ipu egal bapak kulo niku misanan, laku nah, lo kali kanci niku minduan, nah, kota takoni kolo sambangin niku kan kacil sampe niku mari jadi kena korona irasani opo takoni nih ya opo apa, koronal anu ya Gus lah orang kriming-krimingnya yorair ini lalu sesek enggak, kenapa sih? di buatan nih, betul nopo nopo kalau nih Masya Allah, tadi ya. orang ini banget-banget takan ya tadi orang orang lapo-lapo dicekel digigit ini, anu. Masya Allah mereka keluarga ini kena fitnah lalu enggak mursal lagi, betul <tuk tangan> nah, makan ini jawab dewa jawab si petingun lawan ngono lo kono ada anu polisi ya? jawab penai bertanya ini tuh kengeri polisi ini tak es tuh bertanya tuh padahal kalau khutbah kudbang ini ngamuk tau lo nih sampai de mantung nihku tak miri masjid nihku lebih kali gula oke kalau mantun bakat corona terus kalau di rawasani katanya di lereni lo makanya malah du tuh kengeri kiri yang ngomong nah, soalnya yang sopong pernaan kulo waktu ngomongan pali gak ku gak lah nih deg mantung <guruh>, ngamuk tapi tengroto alhamdulillah kalau mantung khutbah terus nih tambah tenang ya deg sebalu kalau ingin ngoten manut, manut. Ah, terus nih singkat keempat terakhir ruaa rokodo allahin nafid fi jamii ardilla ah, saya mengetahui saya pegang saya tahu persis Putusan Allah, kodoh Allah, ini nafidan. Nafidan itu berlanjut terus, nggak ada putus-putusnya. Ini berlaku, ini nafidan berlaku terus. Fijami'i ardillah, di dalam seluruh bumi -nya Allah. Niki kodo lewong gak di dokaru Allah kira-kira sama kenea. rakene, ngunuh kok ya wadih, ampe curiga. Lah, pol, sama gak diputus, dokaru Allah yang tentu, sakit. Kodoi <Sihin> Allah sugi so miskin loros waras niku dasar kodoi all... oh. Allah yakinan nih awas nih teknik ini ujian iman tu masalah nih saya istilah saat ini ujian iman cintu rukia cintu rukia terni ku orang Islam nopo sholat malam masjid ditutup terawega oleh cintu rukia orang Islam mah marosin takmir masjidnya geblak manu tay kalau geblek geblak kambian lama nutaini ku Nih, opo pemain di pandesari, nggak mau main dalam pak Imam <laughs> sampai di pandesari ditutup, ini pak Imam ya, masya Allah. Lalu ini saya ingin ke Boden nih, di Boden tutup-tutup kontenniku. Kalau jangan ngamuk toh ini mengenai niku. Masalahnya dalam masjid ada ping-ping-ping-ping-ping. Karena kamu di luar ada ping-ping. Lalu luar sana masjid apa, luar sana masjid, enggak mungkin. Si nama jadi ucing waras aja, ucing loro, masyaallah, walakot asan aman call, jadi kita ngeliki, ah, sungguh, sungguh, sungguh bagus orang yang punya Dawuh Aruzhud, aku melihat Ali Zuhud itu Firoukin di dalam kebahagiaan, warohah kulubhum, hatinya selalu diliputi kebahagiaan, niki golongan yang Ali Zuhud kenek nopo ani dunia wis ora mikir tetek bengek dunia niki wong ahli zuhud wis awake niki wong iki meyakini Gusti Allah niku lho deke gak rakus gak golek dunya ditumpuk-tumpuke nggih mboten masa ono ngene-niki ya biasa tenang ae tenang kan niki wong wong ahli zuhud ora sik bingung lek ngene iki opo-opo bingung lha duh wayahe ngene wayahe aya mbayari iki mbayari ku oh, nggih boe ora kan karoan padahal niku sedolek ditingali sampean urip sakniki usia sampan pun pinten jenengan napa no, namine muktasabah nggih aku urip sampe detik aku biyen iku gak kenal bojoku saiki kenal bojoku aku biyen gak duwe omah saiki duwe oma. aku biyen gak kendaraan saiki duwe kendaraan nggih mboten niku lah cukup kangge syukur sampean datang Gusti innalillahi moton nggih nggih mangga lah saman ngipi apa pembetan sampai niku saat niki merosak menten gede niki samen tuwee, gede mau rasak saman kade saman perhitungan nih eh. pembetan perhitung <laughs> ah niki ane dunia muzahah aduh dari dari urusan dunia duniawi <laughs> urusan dunia oh aduh banget muzahah muzah ke mana nih bak idatan aduh tidak <laughs> absurd tahu sampai Apabila an, anda melihat mereka, abe sorta kaum man arti kayaknya mitur pandangan saya mereka adalah kaum yang menguasai bumi. Enggak, koyok koyok menguasai dunia, geger dunyo. Langgeng oteng sih, menguasai dunia. Koyoi, simatuhum samaha Terus tabiat mereka, tingkah laku mereka. Nah, orang-orang yang zuhud, ya, ini samahah, mereka ini dermawan. Ya, bener deh aku gak ngurus itu tapi deh ini sah sakho wah, bener. Ono ditarik amal, ono fakir miskin, ono yatim piatu nyoh, nyoh, nyoh, nyoh. Nih, ono bangunan, tapi gak mikir, aku menik, aku opo apa mikir. Ini aku mau zuhud, kira-kira dek gini siniru, lo apa yang dimana bisa nenteng riku niku lah apa yang mulai berangkang berangkang titik ngono lo, enggak belajar, kira-kira duit dua tidak kayak nol di lungo lho. emanan lo, nih kita belajar nol nyulno collo ini lo, enggak, niku anu ora kadang-kadang sih mikir lagu kok kape kok kemben opo, iya kayak sahuran sopo Kes tahun kas, opo, nggak mikir nggak ada. Dari mana pemalian, Gagal gitu gak amal. Nah ini kumali tutup si pate wong juhud mana lo? Ge.